Bersama Vietnam, Mitsubishi XFC akan diluncurkan di Indonesia pada awal 2024. Mitsubishi Motors Indonesia memasarkan model baru di segmen compact SUV berkapasitas 5 orang dan mobil konsep Mitsubishi XFC dapat dilihat pada pameran IIMS 2023 hingga tanggal 26 Februari di GXpo Kemayoran Jakarta. CEO PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia, MMKSI, Naoya Nakamura menjelaskan XFC konsep akan dipasarkan di Indonesia mulai tahun fiskal 2023. I was. Tahun fiskal MMKSI 2023 adalah tanggal 1 April tahun 2023 sampai tanggal 31 Maret tahun 2024. Nakamura di awal 2024 bilang itu rencananya. Untuk pasar, kami fokus pada pasar domestik, kenapa tidak ekspor? Tapi untuk saat ini kami fokus ke pasar dalam negeri, kata Hikarumi, Director of Product Strategy MMKSI, dalam jumpa pers kemarin. Untuk mempopulerkan mobil konsep ini, MMSKI berencana mengadakan pameran di kota-kota terbesar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, dan lain-lain. Menurut Hikarumi, mobil konsep XFC saat ini sedang dalam tahap akhir pengembangan, langkah penyetelan agar sesuai dengan kondisi jalan Indonesia juga sedang dilakukan di Indonesia.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 jadi belum siap, kita masih mencari bagian mana yang bagus dan mana yang masih kurang, terangnya. Mitsubishi XFC Concept akan diresmikan untuk pertama kalinya di Vietnam, Indonesia dengan slogan, New Excitement Alliance You, di IMS 2023. Mitsubishi XFC Concept merupakan SUV kompak generasi mendatang yang menawarkan desain SUV yang halus dan kokoh, interior kabin yang kompak dan luas, nyaman dan menonjolkan kelas atas serta teknologi canggih dan performa kenyamanan cerdas dan berkualitas. Mitsubishi XFC konsep Concept adalah konsep SUV kompak yang menggabungkan pengetahuan Mitsubishi Motors dan pengalaman lebih dari 100 tahun dalam mengembangkan kendaraan di seluruh dunia. Ia memiliki tiga keunggulan utama, yaitu desain yang halus dan kokoh, kenyamanan yang cerdas dan berkualitas tinggi, dan interior yang kompak dan luas. Tidak ada keraguan bahwa Mitsubishi Motors akan mendemonstrasikan desain inovatif dan nilai fungsional dari model kendaraan yang mengubah industri yang sangat dihargai oleh konsumen di Indonesia dan di seluruh dunia, kata Nakamura.